teman-teman, hari ini kita mau ke Hutan pinus Banggert Sama ke Sosin Heha View Ya udah gitu kan? Udah kali? Foto-foto di Hutan tadi. Di Hutan pinus kita akan foto-foto ya. ya. berkendara jeep Kita asal-asal asa naik asa asa kereta ya Oh, itu nih tidur. Pagi-pagi jam, jam tuh. Nah, udah enak lu apa-apa. udah. udah buka tadi gua. mau sih, Oh ada ini kita sarapan bawah, Makanan, siapa, nasi goreng, Nih oh, Setelah ini kita ya, mau berangkat, berangkat, ke berangkat, ke berangkat ke Ocean. Ke ocean ke Ocean view. benar, di kita makan mana yang itu gelato ya ini kita aja kayak sambil makan ditanya di kita hari ini mau jalannya Pinus trekking mobil jeep asik banget Bisa dibeli, tapi nggak bisa dipilih. Selamat pagi, hari ini Kamis 16 Maret, teman-teman Alkes akan mencoba trek di wisata jeep di desa Mangunan Yogyakarta. Kita akan naik jeep menyusuri sungai yang penuh dengan petualangan dan tantangan. berdapat kita mau ke hutan pinus hutan pinus cari mobil Nah, mana nah, mana kuning, ya. oh, Di oh, tempat kuning Alat-alat dikit ya. Selamat Ini udah seperti ini bu sudah siap-siap Saya juga siap-siap Menyenangkan sekali offroad di Tenggel Serasa balik ke masa muda Menegangkan seru Wah luar biasa Seru banget Oh gitu kan tadi Kena ayamnya lagi di sungai Waduh Seru banget Teman-teman Tadi begitu seru kita bersukaria yang di rumah lupa yang penting pada sehat. Tadi itu kita menyusur bermain dengan jeep off road menyusuri sungai Bandung Sari bukan di Bandung adanya di Jogja sini. Nah itu menyusuri sungai di dalam sungai jadinya bukan menyeberangi ya menyusuri lumayan ada yang cipetan juga beda yang iseng juga cipetnya bukan dari bawah dari atas istilah merek Aqua. Oh keren banget uh, Hutan minusnya Kemudian kita juga Main Naik jeep Lewat sungai-sungai Mantap, boleh ke sini Mantap ini Mantap dan alani sampai tujuan EH Osiando harus ganti bus BBM, naik bus kecil ayo kita naik Ayu, bus sekolah ayo anak ya, ya. makannya di makannya di mana sa ba ah ah ah capek panas wah keren deh